tinga ci tengene media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri Indonesia sudah tohok Indonesia sudah penuh dengan maksiat sehingga harus kita hancurkan Merko wong nak ora silsila <SILENCIO> kados wong aji saya iki wong aji kok tampokku po internet, po buku, akhirnya sidik-sidik muni sunah proses. Orang itu pada lonton pepatah mantah alamah bilasehin fasihku setan, Uang belajar tanpa guru di setan karena di luar ilmu itu ada akwal. Boleh kita niati suruhan, khotbah yang penting, pokso Tapi kalau berkata minta penjil, mungkin kalau ngaji tak cukup. Deh. Kenapa kalau ngaji tanpa guru, kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada akhwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas misalnya gini contoh gampang semua ulama mulai guru-guru saya sampai Rasulullah itu semuanya mengatakan Nahimungkar itu wajib tapi mulai dulu itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis meskipun mau yakini Nahimungkar itu wajib mereka punya aswal, punya tradisi. Nggak nongol ngakal, ngundang anak ini kahyo tekong? Mau keluar bola balik, ngaget, bocah, anak, ewong abangan. Bapak itu kau tuh ganti pulau, ngapun terigu sih. Mungkin akadnya jam songo, kau sakit, nah mungkin baju dur dan duitan. Jadi, jadi dengan ragu sih, ngakad mawar gocang. Kamu mulai mesti wayang, kagura kacer dari dia. Gue serang terangan kan, muka baru lah kulo teko is ana son sistem artis e tekan gak wis teko. Ya macam mata matae mos. Toromoso Farro bi astagfirullah. Lah kulo ya cerar roh makam korae pangeran larah. wong nak tekhusu niku regane iku salah. Gustofa wis sedang ngulonya ana wong fusuk teko ning resepsi. Lanang wedok kumpul pada keluarga Kia ya ini berita nih, zaman ini rusak acara yang gue dikirin, langsung kita gitu, kumpul, terus merokok, merokok, merokok, merokok ini sering gue tegur, bahwa wiritan, Subhanallah, wiridan kok merokok, merokok <tos> <tos> sampai akhirnya mau kiriin itu, setahun berarti gue goblok, gue lo tenang dia mau kekirin acara, barang kecewa, kiri, terus merokok langsung kita gitu, kumpul, terus merokok, merokok bahwa wiritan, Subhanallah, wiridan kok merokok, merokok Oh, nah, cara nabi bangun berita rokok zaman rusak zaman wiridan sufanowo alhamdulillah. Hmm. Yeah. Wiridan rokok zaman rusak, rokok zaman rusak. Wiridan sedulang nonaktif, Nabi aku yaku sufanowo. Wah, walaupun Alhamdulillah sufanowo, wah, walaupun Jadi, ekstrem. Mana malah wiridan keliru Wah, <laughs> <Bahan. laughs> ayo, bangun ekstrem. Nak wiridan, biar tak takut. <laughs> nah, takut, mustafa. Mustafa, darurat, rata ulang Wah, yuk wiridan, yuk tapi nak terlalu sekuler kuliah di maksiat Peda, maksudnya tak betul. Besok dengan aku, loh, <tabkey küçük -elly> <equations> orang alim, Rabu tuh, aku itu parah, itu separah harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, itu harus, harus, harus, itu harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, intinya KPU butuh proses, KPU butuh nolok proses ya, itu jenisnya akhwal ya, itu jenisnya akhwal jadi hukumnya tetap menghubungkari wajib tapi ono tradisi akhwal akhwal yang dilakukan di nabi itu orang yang rasanya nabi itu yang nabi itu dikakai dua di servis. sampai ketika senjangan itu orang yang elek dikakai nabi terus yang ngapik Sampai sobat ansur di protes ini tidak adil Akhirnya Nabi memberi penjelasan Imanemku gue bener biasa heroik Biasa ngegei Yes, gue terus wanya ngegei Dan tetap adil Ma'uang abang kan seneng Lagi seneng dia Yes, kudumu Jadi Aku ngegei ku Ata'allah fuhum alal islam Dan gelam no go Islam Akhirnya ono istilah Walmu'allah sing Hulubu Singkia Jadi wang Leku jeneng akhwal kita punya ahwal di luar hukum nahi munkar itu kita punya lana nurut tinggi aja media masa utawi teng internet utawi teng media sosial yung ngeri indonesia sudah tohut indonesia sudah penuh dengan maksiat sehingga harus kita hancurkan orang yang maksiat itu juga orang yang sujud zaman akhir tuh orang berstatus ganda Membunuh orang sujud itu boleh ndak Nabi itu disuruh merangi orang khatayah syaitu Allah ilah ilah wawana muhammadar rasulullah kawamis sholat wa'i ta'i Sekarang orang-orang sing -orang biasa anda ngelutan, itu sujud itu orang. Sujud. Sing biasa riba rentenir, ya orangnya sujud, ya sujuang kiai. csr ya tidak ada kodoh sampai masjid proposal ya pek, ya masjid Mejid, kokpon. Orang yang sama. Sing maksiat ya wongiku, sing toat. Lana wongiku <tuh> Tapi wongiku, wong iku sing tobat. Yo. Lha nek aku kowe ngukumi wong iku oleh dipataeni berarti kowe ngoleh ngomatei wong su. Tapi nek ana garane wong iku wong apik ya keliru, wong sering maksiat. Ngatur nah, aku, lha ora garane iku wajib lah apa garane barang. mulai kowe takon iku wong iku cara sampean tok atawa ora? Wong iku jenenge rukh nang gertakoke wong iku jenenge rukh. Dewa ngapain tayang lek? Allah rahmat jema aku darah dewa ngapain tahu? Mau Allah macam nak aku nanya loh dek, ini ujian dengir, lagu roh itu jadi niruh dengir. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tambah guru memaksakan Tahu status orang itu soleh atau tidak? Layak dibunuh apa enggak? Itu memaksakan takal loh. Itu raw lah, ini ngabung ngobong kota kalah. Itu sing saya dari guru-guru saya. Faham guys, ya? jadi kalau gak ada sana, saking bapak pulau, kia nur salim, bapak pulau itu pangterakat sini bapak nur sam, saking bapak. Di Gurian bapak pulau ngaji kalian buyut saking ibu pulau ngaji kalian isu begi. Ya terus satu rusa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman kudu ngerti ono tradisi ini niku pernah.